bersamanya dengan seluruh anak-anak alumni DA dan Lida ya, Masya Allah ini ketika acara reuni kembali diunggah oleh Bang Ariel Masya Allah banget, satu jam yang lalu persahabat ya dan di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Alhamdulillah, silaturahmi, keluarga besar DA, Lida, dan The Band Indosiar, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu Amin Wow, Masya Allah banget ya, kita doakan juga nih mudah-mudahan Untuk mereka selalu bahagia, selalu sehat dan selalu terjaga Untuk silaturahminya, amin Dan di pasangan foto ini persahabat Kita dibuat salvo dengan Papa Rizky Bilar ya, perhatikan Papa Bilar ini melihat ke atas ekspresinya Wow, kira-kira apa yang dilihat, apa mungkin Ical? <laughs> Kita lihat di kolom komentar para sahabat ya Banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar Ya ini dari akun Izuls2032 mengatakan Amin Bang Bambi kenapa lihat ke atas katanya tuh Sambil dikasih emot ketawa ya Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Dwinia07 mengatakan di kolom komentar Gua salvox sama Bilar yang lihat Ical Jangan sampai ada kapelan baru ini Katanya itu persahabat ya Wow, kata itu ada yang memberi kata kapan? Bahwa itu Seki Itu melihat Ical Katanya ya, Masya Allah <gülüyor> Ini sih cute banget Mudah-mudahan Persahabatan dan persaudaraan Mereka terjalin rat solid Mudah-mudahan persahabat ya Kita sebagai fans sejati hanya bisa kasih support dan doa Serta dukungan untuk idola Kesayangan kita Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat, Kita lihat juga nih Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan Dari Bunda Lesti Bunda Lesti 40 menit yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan video persahabat, ya. Wow, Di sini Bunda Lesti mengucapkan terima kasih Kepada Kak Septi Sreger Dan Bang Putra persahabat, ya, Yang telah memberikan iPhone nih untuk bunda lesti, masya Allah cantik alami kejora sepanjang hari katanya tuh ada sebuah kalimat yang tertulis di postingan ini persahabat ya masya Allah mudah-mudahan berkah berkah dan hubungan bersama kak Septi dan bang Putra mudah-mudahan semakin erat juga persahabat ya kita sebagai fans sejati doakan selalu yang terbaik apapun yang dilakukan oleh idola kita. Dan untuk berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan info dari Bunda Lesti Kejora langsung ya, bahwa bakal ada acara Poles ke Poin Lesti yang akan tayang sore hari ini. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara-acara Idola kesayangan kita, jam 5 sore eksklusif di aplikasi video.com, tayang setiap hari Senin dan Kamis persahabat, jangan sampai lupa dicatat, kita selaku fans harus selalu mendukung acara-acara dari Bunda Lesti dan Papa Bilat. Jangan sampai lupa, saksikan terus acara Poles Kepoin Lesti hari Senin dan hari Kamis jam 5 sore. Untuk kabar berikutnya, kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan dari akun Leslar Sajak. Ada sebuah kalimat yang diposting. Membelanjakan harta untuk kedua orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berkah Itulah mengapa rezeki Leslar itu insya Allah selalu berkah dan dikelilingi orang-orang baik Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah Amin Ya Alamin.